nanti ya Oke okay, teman-teman Selamat datang di mana part ke-22 ya di sini kita lanjut aja story-story karena di sini kita hari libur ya teman-teman jadi kita langsung lanjut aja di sini ada beberapa story. Kalau kemarin sih udah lihat-lihat ya temen-temen. Di sini cuma Niki aja yang nggak ada storynya. Oke mungkin langsung aja di sini nanti mau dilanjut aja ke play ya. Nanti di sini kita lihat dulu play. Di sini ceritanya play. Nanti kita lanjut ke yang lain juga, karena di sini hanya ada tiga, ya, tiga hari libur. Berarti cuma tiga orang yang bisa kita lihat, ya, teman-teman. Tapi untuk ini, makanya di save dulu biar semuanya bisa lihat lima-limanya, ya. Oke, kita langsung aja untuk cerita play story-nya. Check it out. Oke, okay, di sini ada ini ya, ada perbincangan di sininya. Selamat pagi, apa yang kalian bicarakan? Oke, okay. oh, selamat pagi. Foto akhir-akhir ini ada pembela kebenaran. Oke, okay, yang dibicarakan. Oke. Okay. Sini, Oh iya. Deliku, 先輩 <ん>? <ん> 全員先輩あの <tumying> Aku hmm. Hai Oke Disini, Keluar lagi chan chan Eh? Oh, ah, maaf Oke. Heboh ya. Ikan ikan apa? Maaf. お Maaf. Maaf yang jadi pembela kebenaran Tentu saja. Okay. <laughs> okay, jadi, kita Mau nyari ya di sini kita mengandap endap jadi mata-mata Oke deh. Oke gimana gimana? Oke kita ngikutin dia ya. Oke Oke, ya, kegiatannya. Oke, kita mulai langsung aja di sini kita mengikuti si play ya teman-teman. Ini pedagang di sini nggak ada mungkin ada story di sini ya, mungkin gak jualan. Miusna Catone. Yahari, ni langsung dicek aja ya, teman-teman. Jangan lupa dibaca. まで Oke, okay. di sini kita cari ya. Apakah kita tanya kucing? Hai, hey, kucing! Oh, yang tadi yang atas. Oke, okay. di sini ada apa? Oke, okay. di sini pada diem, Tumben-tumbenan pada diem Aku melihatnya kemar kemarin berotot. Pada diam enggak pada lari di sini. Jadi sini kita cari-cari infonya dulu ya teman-teman. Oke okay, udah. Enggak ada lagi di sini. Kan lupa, kan ini waktu belum dingin juga. Ini waktunya, jangan kelamaan juga deh. hanya perlu diedit juga lama. Hime, <tuk> hime Oke, di sini Kalau Oke Itu, itu, itu, itu, itu, itu, Oke okay, dia higgs lalu ya ya siap-siap untuk obatin oke okay, obat ini ngapain ini si Pamela oke okay, di sini kita di ruang belakang nih. belum pernah kesini ya teman-teman cuman pas event pas turnamen doang ini ini belakang sekolah Oke, di sini si Frank, kenapa tidak maju? oke, masih dikejar. niki, yeah! Oke, ternyata jatuh. Nanya loh, korewa. Kondensasi Nige senpai to senpai no sendam. bisa kemana mana itu fan sama intunya. Diem. Oke, okay, di sini di workshop hallway kita ke lobby ya, teman-teman. Kita langsung aja untuk ceritanya biar nggak lama juga. Oke, okay, kita masih dalam pengejaran. Play sampai yang berubah jadi pembela kebenaran. Anna? Anna! Oke, okay, aku kehilangan dia. Ya! kok? Ya! Oke, okay, si anak juga kena jebakan. Anda, sikatlah! <laughs> Amatir <laughs> Oke okay, sekarang bagian kita yang ngejar-ngejar ya Cuman sendirian Ngejar-ngejar play senpai ini kemana nih Oh ke kampus dungeon yo. Oke okay, kita langsung aja ke kampus dungeon Teman-teman Ui di ada jalan. ada jalan. Baru tahu loh di ada jalan. yang adalah kau, Apa Apa Apa 何だこんなことを。なんでと Orang tua yang lebih tua. Kenapa dunia Oke. Ah, cukup terima kasih. 侍2 1つ。やはり 2 1 2 Oke, ternyata sampai situ ya, teman-teman. Oke, okay, berarti untuk cerita play sampai sampai situ, kita langsung cek yang selanjutnya. Oke, untuk play sampai sudah dilihat, kita ini dulu ya. Untuk cek yang jazznya dulu, ini sebenarnya jazz itu udah ada ya, teman-teman. Untuk yang jazz ini udah ada, kalian bisa lihat aja di atas ya. Untuk ngecek untuk ininya yang si jazznya itu pingsan. Oke ya, teman-teman. Tadi itu ceritanya jazz, kalian bisa lihat di part ke-18. Silahkan cek video yang ada di atas ya, teman-teman. Kalau ini kita langsung lanjut aja tadi kita ini ya cerita play sampai yang kita jadi partnernya. Tapi itu dilewat aja karena pengen lihat ini ya endingnya itu sama si Jess. Kalau di sini Sensei pengennya endingnya sama si Jess. Jadi kenapa harus libur? Pasti ada story ya temen-temen. Karena ada sekitar 8 ending kalau misalkan kalian pengen tahu. Dan di sini kita di ininya pas hari libur. Di sini ada 8 ending kalau misalkan kalian tahu. Dan itu harus main dari pertama lagi. Dan di sini untuk dapat ending just tiap hari libur kita harus lihat ya teman-teman. Oke, okay, sekarang kita lihat di sini masih ada dua lagi ya hari, untuk hari libur eh salah hari libur di sini ada dua lagi. Dan yang belum itu Ya bener ada dua lagi Yang belum itu ada Roxis Ada Ana dan juga ada Pamela ya teman-teman Oke kita langsung cek aja yang Pamela Dan nanti sisanya Roxis ya teman-teman Oke ini cerita Pamela Yang kedua ya kalau yang pertama di part 18 ada Oke langsung cekidot. Oh jangan lupa di save Okay, Teman-teman selamat menyaksikan karena di sini ada dubbingnya ya. Jadi untuk bicara saya diam dulu deh. <laughs> Arra, ada monster, jeli, bagus. Semua terbaring. Namun, Oke, okay, kita ke perpus yaitu resort center, kita langsung aja ya teman-teman, biar enggak lama. semuanya terlihat normal. Waktu Oke okay, tanya dulu yang ada di sini sekitar sini. Eh hey, ada monster gak? Monster? Oh, gak melihatnya, nggak lihat ya. Oke, okay. woi, oh nggak bisa di ini. ya Oke okay, bisa, hell. Gak mau, ah di sini dari tadi ini aja. kali ya Halo, di sini ada monster gak? Oke, kita udah tanya-tanya. Hei, hmm. Nantika... hehehe, <tuh> hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, <gambar hati buah>. nggak nah, <taskan> <taskan> ada yang peduli nggak ada yang <taskan> peduli ada yang peduli ah ini ada monsternya ini tuh. Oke okay, kita kejar Oke okay, kita kejar di sini kemana Oh kita ke Selatan ya ini jangan lupa diambil itemnya Oh ini udah ini udah pada biru, yang lo diin deh. Oke langsung aja ya teman-teman kita langsung ke eventnya Pamela. Di sini Pamela lagi ada monster katanya. Oke lumayan lah, ada item-item yang buat sintesis. Jadi sebelum ini juga udah ini ya udah upgrade. Dan juga untuk Nicky udah ada senjata baru yang Sludge Hammer sudah dibikin juga teman-teman kita langsung ke selatan. di sini kita yang paling panjang. di sini lewat-lewat dulu aja ya teman-teman. karena kalau misalkan lawan monster ini agak lama juga. dimana ke bawah ya. Eh hampir kena. sini bener ya. oke. di sini yang di bagian bawah ya. kalau yang biru ini kita ambil-ambil aja ya teman-teman. di sini ya. ya bener. oke di sini ada mungkin monster barunya. kita. <tipasuk> <tipasuk> ini bisa ngomong. teman Oke, okay, kita mau ngelawan monster ternyata monsternya bisa ngomong. Oke, okay, kita ngelawan monsternya, teman-teman. Oh, ini yang penyihir. Oke, okay, pakai headfull action. tertinggi Sini, 530 gila semati cuma langsung ngabisin mantep Oke, okay. di sini, oh ada ini. Minna. Nanyo, Camera, ternyata kesalahpahaman. Aku, おい、 Ya, mohon saja note jawab. Wah, kami. kalau begitu. <usperti> Lihat saja nanti. Oke, okay, sampai di situ ya teman-teman untuk Pamela, kita langsung aja di sini. Tadi Pamela ya. Sekarang kita langsung lanjut ke yang Roxis ya, teman-teman. Oke, okay. di sini Roxis kita tahu. Biar lihat si penyendiri. Sebenarnya, ketika ini. Apa itu? Tidak, tidak. Tidak. Tidak. <笑>あ、<笑> Oh <laughs> Itu jadi terus kalau si kalian gak bisa gak berisik, Ah, maaf. <laughs> baik. くだらない話に付き合っている暇は 騎士艦 それ<笑> Oke ya teman-teman kita langsung di sini ke Resort Center untuk ngejar Siroksis kita langsung aja. Oke di sini ada di mana Siroksisnya? Oh bukan di sini ternyata kita langsung aja. Siroksis ada di mana kita lihat? Di sini nggak ada tandanya ya. Coba tanya dulu tadi yang ini ya. Oke, di sini ada sesuatu, guys. Kita lihat, cek. Harus ditanya-tanya, ternyata ada yang tahu gak Oh, di sini ada Ada yang tahu infonya tentang Roxis ya? Hah? Pergi ke Millennium Trip. Oh, dia pergi ke Millennium Trip. Nah, ini sebenarnya ada event di mana Roxis dapat ini ya. Ya, nanti lihat aja deh. Oke, teman-teman, cek hero Oke kita ke Millennium 3. Oke, Oke kita cek dulu ya teman-teman. Ini dimana mana si Roxis? Oh di sebelah sana lumayan jauh juga ya teman-teman. Oke langsung aja jangan dulu lawan-lawan monster di sini. Jadi ini juga kalau misalkan kita ngelanjutin terus-terusan ya, ngelanjutin si Roxis, story si Roxis nanti juga ada ending sama si Roxis. Jadi masing-masing si fan ini bisa milih Kita bisa sama play jadi pembela kebenaran Kalau misalkan sama Jess nanti jadi apa Ada sama Pamela, ada sama anak Ini banyak ya teman-teman Endingnya Ada sekitar 8 Makanya ini bisa dibilang wah Banyak banget endingnya Sampai ya nanti akhirnya tapi kita juga bisa kalau nggak salah bisa milih nggak pilih siapa siapa cuman nanti di sini memori si feinnya akhirnya si fein ini ya kalau dilihat dari endingnya gimana ya jadi ini si feinnya itu nanti mati mati nanti karena dia Theophratus Theophratus apa nanti kamu kalian cek aja deh ini di sini sensei milih untuk ending dengan si jazz ya di sini lumayan ada buah-buahan juga lumayan buat sintesis jangan lupa jadi kalau kalian yang mau tahu gitu ending endingnya ya silahkan main sendiri deh gitu tapi nanti juga sama sensei lihat diliatin ya endingnya deh karena ini panjang ya teman-teman untuk alur cerita ini udah mirip ini aja mirip apa suikoden cuman grafiknya beda ya ini yang PS2-nya. Bukan menurut Sensei sih ini termasuk cerita yang seru. Padahal ini PS2 gitu. Ceritanya panjang. Dan story-nya juga panjang. Makanya disini di sini di subtitle Indonesia juga. Untuk subtitle Indonesia tuh lumayan ya agak lama juga ini. Jadi jangan lupa dukungannya buat teman-teman ya di sini. mudah-mudahan Sensei bisa terus berkarya. Jangan lupa di-subscribe, teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa di-subscribe. Masih banyak. Di sini harus ditamatin nih, masih lama ini. Saking panjangnya. Kita langsung aja di sini ya, teman-teman. Dream. Oke. Okay. Oke okay, dan di sini. Oh, langsung Oh Roksis, hmm? Nah ini dia ya si Roxis. <laughs> ya disini. マナの <laughs> <laughs> いつからそこにお前、いつ 君 cahaya いや、ロキシスはまだそんな これよくわかりませんけどの優悦は<笑> <えっと>、<笑> Onuhshi mo reinkin jutsu no tamago jaro. Plosiono mo, mampet nggak mau nggak nggak Oke, berikan positionnya sama dia. Oke, balik lagi, locsisnya. Ah, locsis. Apa yang kau lakukan di sini. Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana Mana ni? ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana <laughs> eh kayaknya benci banget si Roxis tuh kalau sama si Fain. Oh, 失。酔いなじられっぷり<笑><笑><笑> <なんじゃ>? <笑> あのこれ作ってきた <laughs> Oke cuma sampai situ ternyata teman-teman ya. Jadi Roxis belum dapat kontraknya. Dikirain udah loh. Miru,上上の出来だ。Oke deh, kalau gitu. Tadi ceritanya, tadi tinggal satu lagi ya teman-teman. Ini adalah cerita dari si Ana. tapi untuk part kali ini udah selesai dulu, ya teman-teman. Mungkin sampai sini aja, ini udah ini ya. Udah lama juga nanti diedit-edit, paling jadi-jadinya cuma setengah jam, ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Mudah-mudahan ceritanya menarik. Oke, terima kasih. Thanks for watching.